Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya di kelas matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Di sini saya sudah punya tiga soal yang akan kita kerjakan bersama-sama langsung saja kita mulai yang A. Di situ 3 per 4. Bentuk desimal dari 3 per 4 adalah langsung saja kita bagi 3 dibagi 4. 3 dibagi 4 tidak bisa. Maka harus kita tambahkan 0 di sini. Nah, kalau di sini kita tambahkan 0 maka yang di atas menjadi 0, 30 dibagi 4 hasilnya 7 7 dikali 4 28 dikurangi 0 dikurangi 8 nggak bisa pinjam depannya 10 kurangi 8 2. 2 dibagi 4 tidak bisa lagi. Kita tambahkan 0 lagi di sini. 20 dibagi 4. 5. 5 dikali 4 20. Kita kurang sudah 0. Berarti jawabannya adalah 0,75. Lanjut ke soal yang kedua. Kalau sudah seperti ini campuran. Langsung saja duanya ini kita tulis di sini. 2 koma nah, baru kita cari yang ini. 3 dibagi 5. 3 dibagi 5 tidak bisa, tambahkan 0 di atas juga ikut tambahkan 0 koma. 30 dibagi 5 hasilnya 6. 6 dikali 5 30 dikurangi maksudnya 0 lagi. Ini yang di belakang koma itu ada angka 6. Jadi langsung saja kita tulis di sini. Tambahkan 2,6. Kemudian untuk soal yang ketiga. 3 dibagi 7. 3 per 7 3 dibagi 7 tidak bisa Kita tambahkan 0 Di sini 0, 30 dibagi 7 Hasilnya 4 4 dikali 7 28 Kita kurangi Kita kurangi 0, tidak bisa dikurangi 8 pinjam depannya 10 10 dikurangi 8 2 yang ini tinggal 2 2 dikurangi 2 0 2 dibagi 7 tidak bisa lagi kita tambahkan 0 20 dibagi 7 hasilnya 2 2 dikali 7 14 20 dikurangi 14 6 6 dibagi 7 tidak bisa lagi kita tambahkan 0 lagi 60 dibagi 7 8 8 dikali 7 56 kita kurangi lagi ini pinjam depannya 10 dikurangi 6 4 4 dibagi 7 tidak bisa lagi maka ditambah 0 40 dibagi tujuh, hasilnya lima, lima dikali tujuh tiga Nah, kalau menjumpai seperti ini, tidak ada ujungnya. Nah, maka kita ambil saja mau dua angka di belakang koma atau tiga angka di belakang koma. Nah, di sini saya akan mencontohkan kalau kita mengambil dua angka di belakang koma. Berarti jadi 0,42. Nah, karena ini ini lebih dari 5, maka yang tadinya ini 2 ditambah 1. Jadi 0,43. Nah, tetapi kalau yang 8 ini kok misalnya angkanya 3 atau 4? Maka ini tetap 0,42 karena di bawah 5. Jadi kalau di atas 5, kita tambahkan 1. Kalau di bawah 5, berarti angkanya tetap. Oke, sampai di sini saja. Kalau ada pertanyaan, kalian boleh tanyakan di kolom komentar kalau kalian suka dengan video ini kalian bisa like dan subscribe video ini agar kalian tidak ketinggalan dengan update-update terbarunya oke sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh